serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru dan pastinya kabar bahagia dari leslar tentunya Baiklah sahabat untuk menemani santai siang menjelang sore kalian saat ini Pemimpin akan menyuguhkan info-info menarik dan pastinya kabar spesial dari idola kesayangan kita pertama Di gambar pertama, di kita bahagia sekali yang melihat judukan vitamin dari BBL dan Bapak B. Masya Allah, persahabat. Kebahagiaan selalu kita dapatkan dari Leslar Family. Masya Allah, Fabil Fatihnya Bilar, luar biasa. Fatih Bilarnya Bunda Lestik, persahabat. Saya terus untuk Leslar Family. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Selalu dilancarkan. Amin. Kita lihat juga bersahabat begitu banyak komentar dan tanggapan yang diberikan. Salah satunya dari akun Bilar Lowers 14 di situ mengatakan, ini bisa jadi bahan bulian lo buat Bilar. Dikira nanti Bilar ada sesuatu sama Cici dan seharusnya Cici sadar dong kalau Bilar sudah punya istri, harusnya mereka menjaga batasan. Takutnya kejadian kemarin terulang lagi. Kasihan Bang Bi, Gak ada hentinya jadi bulian para setan-setan. Ini berkomentar postingannya Kak Mary nih bersahabat Karena undangan ini diposting oleh Kak Mary Dan kita lihat juga tanggapan lain Dari akun EveryDork mengatakan Masya Allah Alhamdulillah Akhirnya Fabil Nongol Kangen terobati tinggal nunggu bundanya nih Sehat-sehat ya kalian bertiga Lesor family bahagia terus Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Amin Luar biasa Doakan saja yang terbaik untuk Lesler Mudah-mudahan rukun rumah tangganya bahagia dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Jangan berpikir macam-macam tentang, tentang Leslar Kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa mendukung dan mensupport untuk Leslar Family Kemudian juga persahabat kita simak ada judukan lain, Masya Allah banget ya Pak Babi Luar biasa, akhirnya muncul juga sedang meeting bareng persahabat dengan tentunya sahabat-sahabatnya juga kita doakan hari ini mudah-mudahan diperlancar segala urusan Papa Bilar Bismillah, karena ini bawa-bawa cuani bersahabat ya Sukses terus untuk Rizky Bilar Sehingga ini pun juga kembali oleh akan standal putih Bilar Kalimat caption pun dituliskan Weekend tetap meeting ya pap, katanya itu luar biasa Komentar pun tentu banyak sekali diberikan Diantarnya dari akun Alk Learning Kid mengatakan Aduh pantesan Abang Eldi dikis-kis soalnya Papa mau OTW meeting Please jangan bayangin pas kis-kis ke bundanya Ya guys katanya Tuh, Allah, Ini luar biasa banget tersahabat. Ternyata waktu dikis-kis Papa Bilar itu pamitan OTW Untuk meeting ternyata luar biasa Idola kesayangan memang selalu membuat kita bahagia Sekali ya Alhamdulillah Kebahagiaan selalu kita dapatkan Dari Leslar Family Kemudian juga, persahabat, kita lihat untuk selanjutnya. Makin tentunya membuat kita bangga dan bahagia. Leslar Entertainment, ini awal mula akan bangkit kembali. Kita lihat ada karangan bunga dari Leslar Entertainment, persahabat, ya. Insya Allah, luar biasa. Subhanallah banget, ya. Alhamdulillah. Bismillah, pokoknya sukses terus untuk Rizky Bilar, Bunda Lesti, Bersama Leslar Entertainment yang baru Semangat berkarya Leslar Ini postingan tentunya dari Mas Gongli Sepertinya Mas Gongli juga Masih bergabung dengan Leslar Entertainment Kita hanya bisa mendukung Dan mensupport yang terbaik Buat idola kesayangan Terkhusus Leslar Entertainment Yang paling dinantikan sekali Yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semuanya Bismillah bangkit Mudah-mudahan semakin berkembang Semakin sukses dan Semangat terus untuk Lestron Entertainment dengan semangat yang baru, pastinya Kita lihat juga persahabat berikutnya Ini mengenai produk MRB Clothing Line, persahabat Banyak orang-orang yang sudah menantikan, yang sudah menunggu juga persahabat produk dari MRB Ternyata masih banyak juga yang tidak kebagian produk MRB Clothing Line Kita simak di Unggang Sendal Putih Vilar ini Baru mau diklik sudah habis aja mini dressnya Ini bikin berapa sih MRB clothing line, Rizky Bilar, asli novel, tuh sahabat ya Cuman ditinggal mau ganti alamat doang, ukurannya sudah habis Eh bentar kemudian, habis semua malahan Wow, ini kerennya idola kesayangan kita Baru beberapa menit saja, sudah habis terjual Alhamdulillah, mudah-mudahan sukses untuk usahanya, bisnisnya dan kita yakin bahwa Leslar akan mengudara, akan kembali bangkit dengan semangat yang baru. Kita masih menunggu cedokan lain hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan Lesti dan Rizky Billar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, baik mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.